Oke, okay, tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama. DJ Oke okay, selanjutnya ke preset yang kedua Oke okay, lanjut ke preset yang ketiga Oke okay, lanjut ke preset yang keempat ya Oke okay, lanjut ke preset yang kelima Oke okay, lanjut ke preset yang keenam ya jadi gimana Pak Oke lanjut ke presiden ke-7 Oke lanjut ke presiden ke-8 ya Warning warning. Apaan sih? Oke, okay, lanjut ke presiden yang ke-9. <SILENGTHORENCIO>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 Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-12. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-13. oke okay, lanjut ke verset yang ke-14 oke okay, lanjut ke verset yang ke-15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 Orang Tulus gak bakal datang dua kali Tapi orang Tulus bakal mencoba Berkali-kali bakar Memuai Oke lanjut ke preset yang ke 18 Buntan Jawa Barat lewat Oke, lanjut ke presiden yang ke-19. Wajar jika wajah kuburi karena main ku di bawah terik bukan di bawah. gemerlap lampu di anjing. Si eta goblok, oke. Lanjut ke presiden yang ke-20 ya. Oke lanjut ke presiden ke-21 Oke lanjut ke presiden ke-22 Oke okay, lanjut ke presiden yang terakhir itu ke 23 Oke okay guys mungkin segitu aja dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya